Oke, okay, kali ini saya akan mereviewkan bagaimana cara membuat tag ke audio ataupun ke suara yang bagus ya saya biasanya membuatnya dengan naraket ya kalian ketik aja naraket habis itu pilih yang tag To speak voice atau yang di atas boleh juga maka tampilannya seperti ini ya nah take to audio ini hanya sekedar review saja ya kawan-kawan bagaimana cara membuatnya yang pertama lanjut ini kita atur dulu ke bahasa Indonesia ya suaranya bagus-bagus buat buat youtuber bisa digunakan ini ya kita cari yang Indonesia Indonesia ini dia ya nah ini dia Indonesia ini suara yang kita gunakan ya ini ada 246. 6 suara yang bagus. Kita coba dulu dengan Budiawati ya. Nanti kita, nanti kalian bisa setting di sini juga mau volume berapa, speednya, format, merek apa, MP3 ya, terserah kalian. Scriptnya di sini kalian tulis misalkan halo para youtuber pemula semangat ya nah. kita copy dulu nah nanti tagnya kalian taruh di sini saya besarkan volume dulu ya ini sebagai contoh aja ya nah habis ini kalian create audio create audio nah sambil nunggu ini diproses <tuh> suara yang kalian edit ini bisa kalian masukkan ke dalam nah ini sudah jadi sekitar 3 detik kita coba dengan kita play ya, Halo para ya. Nah, jadi kawan-kawan gitulah kita coba yang lain ya untuk mengembalikan ke tempat tagnya kalian klik ini improve ya nah kita coba dengan suara biasa ya nah, kita create lagi audionya ini lagi diproses ini memakai internet ya nah sekitar 2 detik kita coba dengar kita play Oke okay, kawan-kawan untuk mengembalikan kalian klik ini aja. Nah judulnya di, di Google kalian ketik narakit ya narakit take to audio. Oke okay. kita coba satu bahasa lagi atau kita dengar semuanya boleh juga. Ini dengan nama Banyu ya kalian create audio lagi. Sambil diproses nih ya. Nah, sudah jadi. Kalian play aja dulu. Halo para youtuber populer, semangat ya. Nah, bagus-bagus kan suaranya untuk mengembalikan. Kalian klik ini. Nah, sudah berapa? Sudah tiga orang kita dicoba coba. Satu lagi kita ya. Menggicu dengan mawar ya, atau kita coba semuanya. Intinya, scriptnya ditaruh di sini ya. Klik audio, take to audio online ya. Nah, jadi jadi, kita play ya. Kalau para youtuber pemula, semangat ya. Oke, ya, kawan-kawan kembali lagi nanti kalian kalau mau atur volume boleh di sini volume normal mau yang keras kecepatannya bisa kita coba dengan nama Agung create audio ini lagi diproses. Sudah nah, jadi, kita play ya. Kita play. Nah, kita back lagi ini. Kita akan menguji cobanya semua suara ya. Battery dua. Jadi di sini cuma enam orang kalau di lokasi Indonesia ya Kita treat lagi treat audio <coughs> Nah coba kita play lagi ya Halo para youtuber Semangat, ya Nah kita back lagi Sampai di sini aja dulu kalian bisa, bisa coba sendiri ya Intinya suaranya bagus-bagus banget Kalau kalian mau pakai bahasa terserah mencari aja di sini ya Oke kawan-kawan Segitu aja dulu Kalau video ini bermanfaat Jangan lupa tekan tombol subscribenya ya untuk menggunakannya kalian bisa cari di Google ya cari yang take to speak ya Nah tampilannya begini ya oke okay. semoga video ini bermanfaat buat rekan-rekan sampai di sini dulu kalian bisa mencobanya nanti masing-masing ya Oke okay, sekian dulu jangan lupa semoga subscribe nya yang gratis, oke okay.